guru gubernur terkaya di Indonesia yang pertama, Gubernur Lampung Arenal Junaidi Menurut data LHKPN 2021, Arenal Junaidi memiliki total kekayaan sebesar lebih dari 22 miliar rupiah Kedua, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Panawansa, dengan total kekayaan sebesar lebih dari 24 miliar rupiah Ketiga, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dengan total kekayaan sebesar lebih dari 28 miliar rupiah Keempat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskoda, dengan total kekayaan lebih dari 33 miliar rupiah Kelima, Gubernur Papua, Lukas NMB, dengan total kekayaan lebih dari 33 miliar rupiah 6, gubernur Kalimantan Utara, Janelle Arifin Paliwang, dengan total kekayaan lebih dari 37 miliar rupiah. Ketujuh, gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dengan total kekayaan sebesar lebih dari 38 miliar rupiah. Kedelapan, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono ke-10, memiliki total kekayaan lebih dari 40 miliar rupiah. Kesembilan, gubernur Sumatera Selatan, Herman Heru, dengan total kekayaan lebih dari 40 miliar rupiah. Dan yang terakhir, gubernur Sulawesi Utara, Oli Dono Kambing.